tembak pilot Susi Air tentara pembebasan nasional Papua Barat organisasi Papua Merdeka atau TPMPB OPM memperlihatkan kondisi pilot Susi Air asal Selandia baru Philip Mark Martin setelah sejak sepekan lalu menjadi korban Sandra TPM-PB-OPM mengancam TNI dan Polri untuk tidak memburu mereka kalau mau pilot tersebut selamat. TNI-Polri tidak boleh menghajar kami sampai kalau kejar kami, kami akan tembak pilot, kata salah satu anggota TPM-PB-OPM pimpinan Egyanus Kogoya melalui video Selasa 14 Februari 2023. Selain itu, juru bicara OPM Sebi Sambu juga memberikan sejumlah foto yang memperlihatkan kondisi Philip. Philip terlihat mengenakan kaos hitam bertuliskan Papua Merdeka disertai bendera bintang kejora yang dibalut dengan jaket jeans. Lalu Philip mengenakan celana pendek dan topi gunung. Kuat dugaan kalau pakaian itu diberikan oleh TPMPB OPM kepada Philip. Sebi mengungkapkan kalau foto-foto dan video itu menjadi bukti bahwa ucapan Panglima TNI laksamana Yudo Margono tidak benar. Yudo sempat menyebut kalau tidak ada penyanderaan yang terjadi, melainkan sang pilot melarikan diri. Kami sampaikan bahwa Panglima TNI adalah pembohong besar. Karena TPMPB sudah mengakui bertanggung jawab atas bakar pesawat dan Sandra Pilot Susi Air yang berwarga negara Selandia Baru, kata Sebi. Demikian informasi kawan. Nah ini saya sedikit angkat bicara ya. Ini seharusnya ya, ini Satgas yang ada di sana TNI maupun Polri harus menangkap KKB ini. Ya walaupun saya sendiri sadar ini tidak mudah. Maka perlunya ada penebalan, ya penebalan satgas di sana, ya penambahan pasukan, penambahan persenil baik tni maupun polri untuk ikut Papua. Kemudian mereka difasilitasi. Nah ini terkait pasti masalah anggaran. Ini pasti masalah anggaran. Karena yang namanya melaksanakan suatu operasi pasti memerlukan anggaran. Nah sinilah pentingnya negara hadir dalam hal ini ada anggota DPR RI atau di parlemen Ya Agar memperhatikan di Papua Kalau tidak ini akan terus jadi korban-korban-korban yang terjadi Baik korban dari TNI, Polri maupun masyarakat ya Memang Papua ini ya hutangnya luas Ya, dan masih banyak hutang-hutangnya masih perawan. Tetapi kalau pemerintah pusat fokus ke sana masih bisa. Kenapa tidak? Ya. Tapi selama ini kan kita hanya difokuskan kepada masalah-masalah yang ada di ibu kota, ibu kota negara. Ya masalah politik, ya masalah ekonomi. Masalah perundang-undangan yang terus didemo, masalah kasus-kasus, tetapi jarang ada yang tahu seperti apa di Papua itu. Detik dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, ya dari hari ke hari, di sana semua ini adalah mempertahankan nyawa. Ya, kecuali mereka-mereka yang di Papua yang tinggal di kota tetapi yang tinggal di perkampung-kampungan yang di pegunungan. Ini mencekam dan was-was. Ya, mungkin yang tinggal di kota-kota yang ada di Jayapura ya, mungkin tidak terlalu berdampak. Karena kesibukan di situ memutar ekonomi, tetapi di daerah-daerah pinggir, ya. Pinggir kampung, di hutan, ini semua setiap saat mencekam. Nanti tiba-tiba muncul aja ada korban. Nah, kenapa? Saya tahu, karena saya pernah di wilayah-wilayah seperti itu di Papua. Memang serba dilema. Sumber daya alam melimpar ruah di Papua. Ya, sudah bukan rahasia umum lagi. Di sana banyak emas, walaupun judulnya tembaga. Tembaga pura, tetapi isinya oh emas melimpar ruah. Ya, bahkan terindikasi ada uranium. Tetapi, ya, kekayaan alam yang ada di Papua yang sudah puluhan tahun dikelola Tidak begitu besar dirasakan manfaatnya oleh orang-orang Papua itu sendiri Nyatanya ya, itu pripot yang ada di Timika ya, Di sekitar Timika itu banyak orang miskin Orang-orang Papua Banyak Kemudian mereka disalahkan, ya tidak bisa, ya, tidak bisa disalahkan orang-orang di sana. Jadi kalau ini terus seperti ini, yang ada adalah korban-korban dan korban. Kenapa demikian? Karena dengan kemiskinan yang masih ada di, di areal perumah banyak orang ke sana itu, ya, akhirnya mereka mungkin kecewa dihalang-halangnya apa? Oh, mereka banyak mendulang itu. Akhirnya mereka gabung KOPEM. Setelah gabung KOPEM, ya. Mesti kan dikejar-kejar oleh TNI Polri. Nah, hidupnya sudah nggak enak. Hidupnya sudah tidak normal. Ada kesempatan, ya. Membunuh, eh, pasti membunuh baik tentara maupun polisi. Yang lagi satgas di sana. Jadi ini serba dilema ya di Papua kawan, dijolak yang sudah puluhan tahun tidak selalu selesai ya, karena karena di sana kalau saya analisa ya, karena keadilan awalnya keadilan, akhirnya merembet kepada kemerdekaan. Dan sudah kita ketahui bahwa beberapa pentolong-pentolong FPM, memang sudah banyak yang bergabung ke NKRI, sudah banyak. Tetapi generasi-generasinya ini akan terus yang ada di wilayah-wilayah itu berpikir gabung lagi ke OPM. Jadi tidak akan pernah selesai OPM itu, kawan. Ya, tidak akan pernah selesai selama keadilan tidak tegak di Papua. Ya Kita doakan semoga Satgas, ini Polri, dan seluruh warga Negara Indonesia yang sekarang saat ini ada di Papua, senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan diberkahi umur yang panjang. Amin. Baikkan videonya kawan.